Pesaing SUV Hyundai Creta mulai masuk Indonesia. SUV atau Sport Utility Vehicle masih menjadi tren di pasar global, masing-masing pabrikan memiliki produk serupa dengan spesifikasi dan desain yang berbeda, salah satu segmen yang paling diminati adalah lini SUV kompak. Di Indonesia, persaingan untuk SUV 5 tempat duduk sedang didorong oleh beberapa merek, termasuk Honda HR-V dan Hyundai Creta. penjualan kedua model ini cukup menjanjikan. Tidak mengherankan jika beberapa pabrikan baru tertarik untuk merilis mobil serupa, Salah satunya adalah Cherry motor Indonesia yang memamerkan Omoda 5 di Indonesia International Motor Show pada April tahun 2022, namun sejauh ini Cherry Omoda 5 belum terjual, negara pertama yang memasarkan SUV dengan penggerak setir kanan. Setelah dijual di negara asal China, mobil tersebut akan diekspor ke sejumlah negara dengan Rusia yang pertama menggunakan setir kiri, disusul negara lain. Menariknya, untuk roda kanan, Indonesia menjadi negara kedua setelah China yang menjual Omoda 5, disusul negara lain seperti Australia dan Malaysia. Meski Malaysia berada di posisi ketiga, Baru-baru ini diketahui bahwa Omoda Lima sedang diuji coba pada kamera di negara tetangga tersebut, dilansir paultan.org pada Jumat, tanggal 5 Agustus tahun 2022. Dari bocoran interior, terlihat SUV tersebut menggunakan setir kanan, memiliki desain eksterior yang modern dan playful dengan banyak lekukan di setiap sudut bodi, dari depan hingga belakang. Pada area interior, memberikan kesan mewah dengan pelapis semi kulit pada door trim, jok, konsol tengah dan panel instrumen, kursi penumpang depan atau pengemudi memakai gaya semi barel, sistem hiburan dan panel informasi kendaraan terintegrasi pada setiap layar 12,1 inci seperti produk Mercedes-Benz saat ini Untuk pasar China, SUV ini dibekali mesin 1.600 cm3 yang mampu menghasilkan tenaga maksimal 197 tenaga kuda dan torsi 290 Nm. Untuk menjalankannya dari diam hingga 100 km per jam, dia membutuhkan waktu 7,8 detik. Ceri Omoda 5 merupakan bagian dari seri PT Ceri Motor Indonesia yang akan diluncurkan di Tanah Ari, penampilannya benar-benar mengejutkan, karena Omoda 5 baru melakukan debut globalnya di Guangzhou Auto Show 2021. Bahkan untuk pasar domestik di China, Omoda 5 belum dijual secara massal, menurut laporan tersebut, Peluncuran resmi akan dilakukan secara bertahap di beberapa negara di dunia pada paruh pertama tahun ini, oleh karena itu, besar kemungkinan setelah China, Cherry Omoda 5 akan segera resmi dijual di pasar tanah air. model 5 juga merupakan tahun produk Cherry akan ditampilkan di IIMS 2022, tepat di pameran otomotif tahunan ini, Cherry sudah mulai memesan semua model yang dipamerkan, kecuali Eki 1. DP-nya pun cukup murah, cuma 5 juta rupiah saja sudah cukup untuk menjadi 100 pelanggan pertama Cherry Tigo 8 Pro, Tigo 7 Pro, Sky Tour dan tentu saja Omoda 5 ada juga banyak fasilitas lain yang tersedia termasuk hadiah uang non tunai langsung 5 juta rupiah Sekarang, keran pre-order juga telah dibuka di negara asalnya, China, bahkan konsumen yang tertarik dengan Omoda 5 hanya perlu menyiapkan 199 yuan atau sekitar rp ribu rupiah saja, untuk 5.000 pembeli pertama, mereka bahkan dijanjikan diskon hingga 30%. Untuk Indonesia, harga cherry Omoda 5 belum diumumkan, pasalnya, mobil ini seharusnya dijual di pasaran pada pertengahan 2022 atau awal tahun depan namun seperti dikutip dari media China Autohome untuk pasar domestik Omoda 5 akan dibanderol sekitar 110.000 hingga 150.000 Yuan jika dikonversi ke rupiah ini setara dengan 248 juta rupiah hingga 339 juta rupiah. Jika harga ini diterapkan sama atau hanya sedikit lebih mahal, harga Cherry Omoda 5 akan melampaui banyak SUV kelas bawah atau SUV kecil di Indonesia, antara lain Toyota Rice atau Toyota Rush, kondisi ini dimungkinkan karena Cherry akan merakit seluruh produknya di Indonesia, yang berarti pengurangan biaya impor secara keseluruhan. Cherry menawarkan dua konfigurasi mesin untuk OMODA 5, yang pertama adalah mesin 1,5 turbo menggunakan GR Box CVT dan mesin 1,6 turbo menggunakan transmisi dual clutch DCT 7 percepatan. Fitur keselamatan kendaraan ini juga cukup lengkap, dari cruise control adaptif, power steering elektronik, rem parkir elektronik dengan parkir otomatis, bantuan penjaga jalur, dan pengenalan lampu lalu lintas, di dalam kabin, Cherry juga telah memasang 64 color mood lighting yang dapat berubah secara otomatis sesuai dengan mode berkendara atau mengikuti irama musik dari sentral unit, menarik bukan? kita tunggu saja SUV canggih ini masuk ke Indonesia